Selamat malam teman-teman uh, sampai jumpa lagi kali ini teman-teman kita uh, akan menyaksikan satu apa ya namanya pertunjukan musik uh, fotografi yang dikemas dalam satu uh, acara bersamaan uh, yang sepertinya saya harus jujur saya belum pernah mengalami ini melihat foto lalu ada siniman di genre yang lain akan menginterpretasinya membacanya Uh, dengan alat seni yang dia kuasai, nah nanti uh, Victor akan menampilkan foto-foto lalu Bang Yadi dan Bang Juan akan uh, apa ya, menginterpretasi kali ya lewat musik. Nah saya belum bisa membayangkan itu, kalau misalnya foto kita kata-katain itu sudah biasa, tapi kalau yang mengata-katain itu musik, nah seperti apa nanti kita akan uh, melihat sendiri teman-teman mungkin melihat uh, poster yang judulnya pantang bersuara sekilas ketika kita membaca judul ini kita langsung bilang waduh ini uh, apakah ada uh, usaha atau agenda untuk tutup mulut ini kita pantang bersuara tapi ternyata tidak begitu teman-teman pantang itu artinya tato dalam bahasa Iban uh, yang jika kita artikan secara uh, definitif bahwa pantang bersuara Tato Bersuara. Tato Bersuara itu apa? Nah, kita juga bisa membayangkan bagaimana raja yang ada di kulit kita itu bersuara. Kalau teman-teman sering menonton film misalnya, apalagi film-film uh, yang di dalamnya ada mitos-mitos atau legenda-legenda, uh, saya tidak mau menyebut merek-merek dari studio-studio uh, film besar, itu tuh sering kita melihat ada raja entah dia di batu entah dia di kulit tetua-tetua uh, adat itu biasanya memiliki arti uh, yang magis ada arti yang sangat khusus yang sangat uh, apa ya dalam yang kemudian uh, ketika kita tarik mundur uh, ke waktu sekarang tato itu bergeser artinya lebih modern lebih profana nah, bagaimana itu bisa terjadi nah karena tato itu dinamik dinamis teman-teman kita juga mengartikannya sekarang sudah sangat berkembang dan jika kita membaca satu uh, tokoh antropologi uh, namanya Clifford God dia pernah bilang bahwa uh, semua kebudayaan itu dinamis tidak bisa kita menjaga satu hal itu tetap utuh uh, dimana tiap-tiap waktu itu selalu mengajarkan kita interpretasi-interpretasi yang berbeda itu sesuai dengan bagaimana pola pikir kita Bagaimana uh, perkembangan ilmu yang kita pelajari dan uh, seterusnya teman-teman uh, saya mau mengundang sahabat saya Victor yang akan berpameran berpameran Tato Silakan Vick untuk me menjelaskan apa ya menjelaskan programnya menjelaskan karya-karyanya dan seterusnya sekalian untuk mengundang teman-teman seniman yang akan tampil juga nanti jadi kenapa Tato saya lebih spesifik ke Tato Iban karena sejak tahun 2015 saya sudah melakukan pengarsipan tentang Tato itu dari uh, Putus Sibau Utara sampai ke Malaysia Nah jadi dalam perjalanannya selama enam tahun lebih ini uh, saya mengarsipkan banyak motif yang yang enggak pernah saya lihat di apa di Indonesia itu uh, apa ya macam-macam motif yang yang banyak saya temukan dari tradisi sampai yang kontemporer karena sebenarnya cerita tentang Tato Iban ini masyarakat Iban itu punya tradisi Tato mengalami tiga masa tiga masa itu dari yang pertama itu era era apa era era mengayau Nah itu era yang apa memburu kepala itu Nah itu era mengayau di, di era pertama di era kedua itu ada era bejalai nah era bejalai ini era merantau nah di era yang ketiga ini yang sekarang jadi tato iban itu mengalami perjalanan yang, yang sangat panjang gitu dan itu banyak uh, apa, cerita di belakangnya dan ada juga kisah-kisah uh, tentang stigma dan diskrimina, diskriminasi dari pemerintah. Uh, jadi jelas uh, tadi Victor sedikit menyinggung tentang simbol tentang makna. Nah dalam tiap-tiap kepala kita itu biasanya mengartikan atau um, menjelaskan simbol-simbol itu berbeda teman-teman. Tiga foto, 13 foto akan dibaca oleh dua orang seniman kebanggaan dunia. Ush, jangan, jangan kal kalbar itu terlalu kecil buat mereka berdua aja gitu ya. Eh, tepuk tangan dulu dong buat Wang Yadi dan Wang <laughs> Jovan. Nah, jadi Victor ini sebenarnya. Oke okay. kawan-kawan jadi tadi ada tempat foto jadi aku akan jelasin sedikit bahwa foto yang pertama itu uh, judulnya ingatan jadi foto itu kenapa foregroundnya tato dan backgroundnya foto-foto itu karena tato dan foto itu sebenarnya uh, mediumnya sama sebagai apa penyampai pesan dan juga ingatan ya Nah yang kedua itu ada tato depan belakang terus ada pesawat sebenarnya itu itu kontemporer jadi tradisi dan saat ini gitu. jadi di era bejalait tato yang kedua itu, foto yang kedua itu jelas sekali ada pesawat dan tato tradisi yang yang masih ada nah yang ketiga itu sebenarnya tadi nampak nggak sih itu uh, hasil mengayau itu judulnya gagah karena zaman dulu ketika era pertama di era mengayau itu orang Iban kalau udah e, mendapatkan kepala mereka baru bisa dapat tenggulun tenggulun itu sebelah kiri sebenarnya ada fotonya cuman malam ini enggak enggak aku tampilin <laughs> disimpan dulu nanti ya buat pameran <laughs> nah yang ketiga itu yang terakhir yang keempat itu ada foto ayam jantan putih sama apa itu di Malaysia Kenapa aku foto seperti itu karena itu simbol Ayam jantan itu kan simbol kejantanan, ya. dan mereka yang menggunakan tato e, zaman bejala itu punya makna yang sama. Gitu. Jadi orang Iban zaman dulu ketika di era bejala yang tidak merantau dia badannya nggak ada tato. Jadi kalau udah penuh tato, berarti dia udah berani untuk keluar dari kampungnya mereka dan mendapat pengalaman yang jauh lebih, lebih inilah ya, dari yang tidak merantau. Gitu oke okay, mungkin itu kita selet yang kedua Yang pertama tadi sebenarnya itu foto induk itu, ya. itu wanita idaman. Jadi aku selalu melihat tato foto itu di setiap badan mereka selalu ada satu tato yang kayak perempuan. Itu enggak harus di, di lengan tapi biasa di kaki juga. Pernah aku tanyain ngapa tato itu? Itu waktu berjalan katanya ketemu perempuan. Wah aku suka. Jadi aku tato satu jadi kalau dia tato dua atau tato tiga berarti ada tiga yang di yang ditemuin yang berkesan Tato yang kedua itu e, relasi hubungan budaya dan alam jadi nampak jelas ada apa pakai pakaian adat terus belakangnya hutan ya kan. jadi kehidupan masyarakat adat Iban itu enggak bisa dipisahkan dari hutan kalau apa yang janggut bilang tuh hutan adalah sumber kehidupan ya. jadi itu kayak minimal katanya mau ngambil apapun disitu ada. tanaman obat ada makanan ada lengkap nah yang ketiga itu nenek-nenek yang nenun itu tadi itu tumpah tato motifnya itu kalau tumpah jadi kebanyakan aku temuin itu tato perempuan itu kebanyakan hanya satu di sini tapi spesial buat Nenek ini dia punya dua ketika aku tanya ke orang-orang tua rupanya kalau dia punya satu berarti dia bisa menenun semua motif dari yang tua sampai yang muda, tapi kenapa ada dua? Gitu kan? Rupanya kalau yang di tapaknya itu dia bisa punya, dia bi bukan dia bisa punya, tapi dia bisa menari, dia bisa ngajak jadi dia bisa menari dengan berbagai jenis tarian yang dia paham. Jadi sebenarnya tat di perempuan Iban itu timbul. Nah yang terakhir itu bunga terung. Selama ini apa ya, apa ya, kalau di putus Ibao bilang kenapa tato bunga terung bunga terung nggak bisa dimakan gitu <laughs> itu selalu statement yang mereka bilang kenapa nggak buahnya aja yang ditato gitu. rupanya uh, <laughs> <laughs> iya kan ya kenapa bunganya iya kan. mungkin uh, sebenarnya maknanya itu ketika di zaman mengapa ber, berjalanai mereka ketika pergi ke Malaysia mereka tuh selalu selalu ketemu dengan makanan yang sama mereka ketemu buah terung ketemu lagi buah andu ketemu lagi ketam itit yang ketam itu, itu kan kayak kalau ketam itu, itu kan uh, kepiting sungai itu Nah itu kalau mereka bilang itu hewan yang hidup di dua alam ya. nah sebenarnya itu uh, semua arti makna Tato Iban tuh yang di dekat atau di sekitar mereka gitu itu yang menjadi representasi mereka terus masuk ke Tato gitu Oke okay mungkin itu, ini yang terakhir